Halo semuanya, aku balik lagi di channel aku Walaupun gue sering bikin konten horor, Tapi gue tuh gak jarang guys nontonin Youtuber-youtuber gaming, karena gue juga Mainin beberapa game online Dan di video hormat kali ini, gue bakal ngebahas 5 Youtuber gaming yang diserang hantu Pas live streaming So gak salah lama, -lama kita langsung mulai aja Videonya Video yang pertama ini cukup creepy menurut gue. Berasal dari seorang streamer di Twitch, tapi viewersnya itu kecil banget guys. Kayak masih bocah-bocah yang baru belajar live streaming. Channelnya bernama pyromaniac 1930, terdiri dari dua orang bernama Wesley dan Josh. Nah, kali ini Wesley itu yang lagi main dan Josh yang ada di sebelahnya sambil berdiri. Tiba-tiba di tengah-tengah live streaming, ada sebuah kejadian aneh yang bikin mereka kaget banget. <tuk> Hello, bro. I'm from Argentina. Yo, what up, dude, from Argentina? Minecraft bro? He is. So am I. Dude, oh. What was that? What was that? there so um hold on let's check turn off the turn off turn on the um um hold on the dog isn't in here either so he <laughs> <You're> joke <joking. laughs> um uh what was that It the It was the chance. It was the It Dude. Um, how do I end it? Kejadian aneh dimulai dengan suara benturan yang cukup keras. Dan pas Josh nyalain lampu di kamar itu buat ngecek situasinya, tiba-tiba pintu lemari di belakang Wesley bisa geser sendiri. Tapi kalian bisa lihat ya, mereka berdua tuh sama sekali nggak ada yang sadar sama pintu lemari yang tadi. Wesley masih lanjut main game sampai nggak lama kemudian. Ada beberapa kaleng minuman yang jatuh ke lantai dan suaranya itu keras banget. Kejadian ini bikin mereka berdua panik dan langsung mengakhiri sesi live streamingnya. Gua nggak tahu ya kalian notice atau enggak, tapi di dalam lemari yang tiba-tiba nutup itu, ada sebuah bayangan hitam yang kayak ngumpet di dalam situ. Dan bayangannya itu sama sekali nggak gerak, kayak cuman diem aja. Banyak yang ngira katanya di dalam situ itu adalah sebuah penampakan. Coba deh perhatiin baik-baik ekspresi mereka berdua pas benda yang tadi itu jatuh. Apalagi ekspresi Joss tuh kayak bener-bener legit banget, men. Kalau video yang tadi saya settingan, gua rasa ekspresi mereka nggak mungkin sampai segitunya. Lagi-lagi video yang kedua ini berasal dari seorang streamer Twitch bernama Faceless nights Kalau biasanya YouTuber-YouTuber Gaming itu kan ngebahas tentang game-game yang ada di PC atau ada di mobile. Tapi streamer yang satu ini tuh agak beda guys, karena game yang dimainin itu game Xbox. Dan Xbox yang Doi beli itu masih baru banget. Doi aja itu masih tes live stream guys. Karena Doi juga masih baru belajar tentang fitur-fitur yang ada di Xboxnya. Termasuk juga kamera Kinect yang Doi sambungin ke Xbox-nya. Di kamera Kinect itu ada fitur yang namanya infrared. Yang ngebuat tampilan gambarnya itu jadi hitam putih dan bakalan beda banget sama kamera normal pada umumnya. Tapi, pas Doi lagi nyoba-nyoba buat live stream, tiba-tiba ada sosok lain yang terekam di belakangnya. So, gue pengen kalian perhatiin video ini baik-baik. Tiba-tiba pas Doi switch mode kameranya dari kamera normal ke kamera infrared, ada sosok bayangan hitam yang besar banget, yang bahkan tingginya itu hampir sampai ke langit-langit kamarnya. Streamer yang tadi itu juga sempat sadar dan Doi noleh ke arah belakang. Tapi pas orang ini noleh, sosok yang tadi itu langsung hilang gitu aja guys. Seolah sosok itu kayak sadar kalau Doi itu kerekam di video. Tapi setelah video ini viral, banyak viewers yang raguin keaslian video ini karena pas switch dari mode normal ke mode infrared baju streamer ini tuh kayak berubah guys dan angle-nya tuh juga kayak sedikit berubah doi nyangkal tuduhan itu dan ngasih penjelasan yang clear banget This is nice just a quick video to clear something up I uploaded a video a while ago showing the different vision modes that the Xbox One Connect can do and uh, a lot of people said it was edited because I because when I switch the vision modes it I change position and my t-shirt changes Uh, to a completely different one. Um, I've explained loads of times that this is exactly what happens with the Xbox One Connect, and it changes aspect ratio. But I figured I might as well go one better and show you guys live. See, I've got another webcam uh, apart from the Xbox Connect to show that it's all legit and stuff. You just go down to this. Anyone with a Connect can do this, and I'm still here. I haven't transported to any different alternate universes stuff changes position because it changes aspect ratio. See that's crazy isn't it? I mean I, I could spend ages editing that but I'm not I'm, and I'm broadcasting this live to show you that you know. It's the same t-shirt exactly the same t-shirt you can even see the uh, the print there it's not Infrared ink, or anything crazy like that. I mean, some people just read too much into stuff, and it's easily provable. Look, it's, it's the connect. Karena emang, ketika switch dari mode kamera normal ke mode infrared, itu resolusi gambarnya agak berubah, guys. Otomatis mempengaruhi angle dari pengambilan gambarnya, tapi emang terkenal banget sih kalau kamera Kinect yang ada di Xbox itu. Bisa ngerekam sosok-sosok lain yang gak bisa terekam di kamera lainnya. Pintu. Video yang ketiga ini bukan dari streamer gaming, tapi dari seorang ghost hunter yang emang udah sering banget datang ke tempat-tempat angker, dan doi selalu live streaming di situ. Di salah satu videonya, doi itu masuk ke sebuah gedung yang udah kosong, dan doi bersama timnya muter-muter di situ cukup lama. Tiba-tiba Doi itu sadar kalau doi ngelewatin sebuah pintu. Yang awalnya pintu itu ngebuka, tapi pas doi lewat lagi, pintunya itu nutup. Mereka langsung coba buat nyerekam pintu yang tadi sambil komunikasi dengan sosok yang gerakin pintu itu. Alright. So that door was open, wasn't it? Yeah. yeah. Right. So let's leave that door open. We'll just stand around and we'll see if we can debunk it. Did you guys all see the door? The door was moving. Yeah, it's... Oh my God, it's going! It's going! Oh my God! keep wind! No, there's no... It's just What? There was no wind! Oh my God! No <laughs> oh my God. <laughs> <laughs> What the hell? What the hell? Leave it closed, Lindsay, leave it closed. Leave it closed. We'll see. One, right? Because if it was that dog, This <laughs> is this is it. <laughs> This is insane, you guys. This is insane. I'm freaking out. Pintu itu bisa berkali-kali buat disuruh ngebuka dan nutup. Dan pintu yang tadi itu selalu ngelakuin di timing yang tepat. Dan mereka juga ngebuktiin di live streaming itu, kalau di pintu yang tadi itu sama sekali nggak ada kawat, benang, atau apapun yang gerakin pintu yang tadi. Banyak viewersnya yang ngira, ah, mungkin aja pintu yang tadi itu gerak karena angin. Tapi selama live streaming, pintu yang tadi itu bukan cuman bisa disuruh nutup, guys. Tapi juga bisa disuruh ngebuka. It's, it's open the door. Us, uh, God. you be jumping back? That's it, open it. Thank you so much. Keep going. Oh. Okay. There's nobody in here. Nobody in here look. The in here. Oh. Oh. Slippery. Sorry, guys. Okay. I nearly slipped. Then. There's nobody in this room. Nobody here. It's just us. It's just me and Natasha. It's not... <gasps> What the It's hell? So open. Oh my God. What? Ooh. Right, quick, quick, quick, nobody in here, you guys. Check behind the door real quick, guys. just to show. Just to debunk Nobody in here. Spin all the way around the room as fast as you can. There's no person in here. There's nobody in here. Well done, Spirit. Thank you so much. We've actually caught it on camera opening for the first time. That's the first time tonight we actually caught the door opening. That is made me all Oh, my God. God, what the hell is going on? Kalau pintu yang tadi itu gerak karena angin, gua rasa nggak mungkin bisa gerak dua arah ya. Kalau emang ngebuka, ya udah ngebuka aja. Tapi pintu yang tadi itu bisa bergerak dua arah. So, menurut gua ini aneh banget, men. video. yang keempat ini cukup simple ya. Dan lagi-lagi berasal dari seorang Twitch streamer Doi ini streamer gaming pada umumnya Sama sekali nggak ada yang aneh dengan konten Doi Dan Doi juga sama sekali nggak pernah bikin konten Yang ada hubungannya dengan paranormal, goib dan sebagainya Tapi suatu hari pas Doi lagi live streaming Doi itu sempat break di tengah-tengah live streamingnya Buat izin ke kamar mandi Tapi kamera live streamingnya itu masih nyala Dan viewersnya juga masih nonton Intinya live streamingnya masih lanjut normal guys Dan pas di momen inilah viewersnya sadar Kalau banyak kejadian aneh yang terjadi di kamar streamer ini Gue yakin kalian semua udah sadar ya Kalau ada action figure yang bisa gerak sendiri di rak samping komputer streamer ini Geraknya itu kayak nggak geser gitu guys Seolah kayak ada yang narik atau mendorong action figure yang tadi Padahal di video itu sama sekali nggak ada orang Dan kalau kalian detail nggak cuma itu Kursi yang dipakai orang, di orang ini itu juga sempat gerak-gerak sendiri di tengah-tengah video Bahkan mikrofon yang dipakai orang ini itu juga sempat getar dan gerak-gerak sendiri Awalnya gue mikir Ah mungkin aja karena doi nyetel musik, jadi barang-barang itu geter karena efek dari speaker komputer itu. Bisa jadi ya kan? Karena mungkin nyetel musiknya kencang jadi barang-barangnya itu ikutan geter. Tapi gue mikir lagi, kayaknya bukan deh. Kalau emang geter karena loudspeaker, gak mungkin yang gerak itu cuma barang-barang spesifik kayak gitu guys. Pasti bakalan banyak barang-barang di sampingnya itu juga ikutan geter. Termasuk juga kamera yang merekam gambar ini. Tapi kalian bisa lihat sendiri, kameranya itu steady banget sama sekali nggak getar dan nggak ada gerakan sedikit pun. Se-menurut so, gue pastinya bukan getar karena loudspeaker. tapi bisa jadi juga kursi yang tadi misalnya itu gerak karena kucing. karena kalian bisa lihat ya sempat ada penampakan kucing di samping kanan video. bisa jadi di kamar ini memang ada kucing lain yang mungkin sempat naik ke kursi yang bikin kursinya jadi gerak. tapi kalau emang kursinya gerak karena kucing, mikrofon dan action figurnya itu gerak kenapa? ada juga teori lain yang bilang kalau video ini cuma settingan. Tapi menurut gua cukup aneh kalau bikin video kayak gini settingan. Biasanya kalau orang bikin video settingan tuh pasti videonya dibikin heboh, guys. Kalau cuma ngerakin action figure dan getrin mikrofon, menurut gua ini settingan yang terlalu aneh. Termin. Video yang terakhir ini fenomenanya mirip banget sama video yang kedua kita bahas tadi. Di pembahasan yang sebelumnya gue sempet bilang kalau kamera Kinect itu emang udah terkenal bisa ngerekam sosok-sosok lain yang gak bisa terekam sama kamera pada umumnya. Dan ada seorang gamer lain yang coba eksperimen buat ngerekam pakai kamera Kinect ini guys. Tapi doi ngerekamnya itu kamera Kinectnya doi adepin ke depan cermin. Doi coba buat ngerekam pakai mode infrared Dan di awal video Disitu sama sekali nggak ada yang aneh menurut gua Sampai di tengah-tengah video Tiba-tiba Doi itu ngedengar ada suara Tiga kali ketukan yang menurut gua cukup keras Abis ngedenger suara yang tadi Doi itu langsung buru-buru buat ngecek ke arah sumber suara itu Doi taruh kamera kinaknya di meja Dan Doi keluar dari kamarnya Tapi justru di momen inilah Tiba-tiba ada kejadian aneh Yang menurut gua cukup creepy Pas Doi keluar dari kamar dan nyari sumber suara yang tadi, tiba-tiba ada sebuah bayangan yang muncul di dinding sebelah kiri. Padahal kalian bisa lihat sendiri ya, di rekaman video lainnya yang direkam pakai kamera pocket, di situ sama sekali nggak ada bayangan, guys. Tapi bayangan ini cuma terekam dari kamera Kinect dengan mode infrared. Bayangannya itu kayak tinggi banget menurut gua, Dan awalnya posisinya tuh kayak bungkuk, terus pelan-pelan kayak berdiri gitu. Terakhir, pas orang ini masuk lagi ke dalam kamar, bayangannya itu langsung hilang, guys.